Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan, goes bersama dengan komunitas sepeda Aceh. Pangdam tak menyangka para pesepeda Aceh yang tergabung di beberapa komunitas cukup antusias bersepeda dengannya. Bertempat di Korem 011 di Lawangsa, Kota Lok, Smale, pada Minggu pagi, berbagai komunitas sepeda di antaranya klub sepeda road bike Aceh atau RBA, goes bersama. Goes kali ini cukup istimewa karena juga menggandeng orang nomor satu di Kodam IM itu. Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Muhammad Hasan yang pernah menjabat Danjen Kopassus mengaku tak menyangka dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Goes bersama kali ini dinilai sebagai apresiasi Pangdam IM dalam membangkitkan semangat masyarakat dalam meluangkan waktu untuk berolahraga, termasuk para komunitas sepeda di Aceh. <tuh> Kegiatan GOES bersama dalam sehari itu, Pangdam turut didampingi oleh Kasdam I.M. Brigjen TNI Hadi Basuki, Kapoks Ahli Pangdam I.M., Kepala BNN Aceh, dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana, beserta para rombongan yang sangat antusias melaksanakan GOES Tour, yang dimulai dari lapangan Belampadan Kota Banda Aceh Loks dengan finish di Kota Langsa.